keuluan nama tanah Terpilih Pak Sari hari ini masuk telah dilikikan oleh Bapak Upa ini. Dan langsung kita coba arahkan pada membata kita sudah berada pertandingan. DOS sekarang cuma beraksi bersama oleh Bu Kira. Berpindah kamu mengarah kita saksikan kepada kali ini di Masih kali ini dari Kelurahan Muda. Kita dikasih dua kemander para keluar rumah ini berikan kepada tempat dengan hati berikan kepada kali di kita saksikan kembali kita saksikan di depan bawang suara rumah maka langsung terkenal, selama depan kita hati kita saksikan dari dua orang muda, budikan petualan namun rahmat, kita saksikan, rahmat, sekarang kita saksikan, rumah, yang bergerak sama bagi selalu, takut, takut sekali, satu lalu, takut, kita saksikan, kami tembali beliau di pasar arena permacana di satu Kewesuh Diram Berhutam masih terjadi, terjadi berjumpa Bagaimana kelas merangat juga, dimana reju Kas para telah bergabung dari kelas muka Lakukan tidak terjadi, jauh ke depan kembali terjadi mengarah kepada Dan juga kelas serba kalem Oleh mulia bangkakan Kewesuhasa HEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Bila ya, kita sudah memilih pendek saja Waktunya kita saksikan berapa tahun Wadah Nisar Saub 1-4 yang diberi pertandingan Karena di dipakai putak-putak final Baru berjalan beberapa menit Bapak yang pertama Kita saksikan Rahmat Sawak kokoh dan berani oleh pemerintah rumah Namun gagal Rahmat Coba mengejar memilih sawak Yang dibayang-bayangin kita saksikan Oleh Bukir Rao Masih Mubil sudah siap sama tadi sekali berjalan masukkan ke dalam sas, berpindah kali ini masih kita saksikan kembali kita boleh berempats, namun lagi berita untuk berempat namun kita saksikan masih bermain coba melepas kesempatan kita saksikan salah toh orang cepat mengarah kepada arah muklis waktu yang besar masih muklis kita saksikan di dalam pemain keluar rumah bisa berita pekerja mau akan masih murah, namun masih terdesak oleh desnekar kita saksikan Amir Arif bersigia kali ini waktunya umpan tangan memarja kepada Rento namun berdiri di sana macam itu Fitri lebar kiri alas ketika sudah <tuh> masih keluar mudah tembakan Isat <tuh> Puri tertangkup mera ya, lakukan sudah mahira masih mahira ketika sama kali ini di kiri rap umpan manis kembali diberikan kepada masih senaka, namun kita saksikan masih ada Mora Antika. Korbuel, perubahan masih terjadi, menguaskan leper rumah, lakukan juga. Namun kembali disuruh sekalang Mora Antika. Kali ini kita saksikan, masih dua orang muda yang tinggal di Pudin. di. bayang-bayangnya pemain suar rumah BSS, memberikan empat ke depan, maksudnya kita saksikan pada Hes... lakukan sudah, maksudnya kepada Mordid. Rahmatawa kita saksikan ya, yang bermain-main tiga pemain dari tuan rumah Amir Hari Tawak kembali caponya bola kali ini hanya coba menedar namun kembali di satu dua kali oleh Mutlis Tawak namun kali ini kita saksikan Rahira bekerja sama dengan Renju untuk mengujar Hamdan kita saksikan dan bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga Gelora Muda Kampung Tengah Nah, namun masih berbaca Rahmat Sawak Berikan upah tadi sekali kepada Khalid Budi Namun rupanya masih terbaca orang pemain PSG Yang tutup istirah Yang tutup titik kiri Kita taksikan Masih keluar rumah tapi sekali diberi maksudnya kepada Mahdib sinaga Dan kita terserah diberi kembali kepada Ketika Mora Andika Namun kembali disuruh sejauh Pancar pintu Daripada Tidak tua rumah Mugli Sawak kita saksikan Coba menelabung dua pemain daripada PSGF Berikan Satu sekali tadi kekenaan Malaysia Berikan namun kembali termata WMT kita saksikan Lakukan sudah marir Lalu karya berbahaya Kembali kita saksikan Soskesan yang sangat memencahkan Yang diperagakan masih berkenegar Namun masih meninggi di atas Misal kabar Yang dijawab Hamdan saya sudah berdua berangspansir lama Tawak, namun kali ini kita saksikan robot-bohong berhati berbaca oleh Renggo yang bekerja sama dengan Zul Mereka tadi hati kepada Zul, kalahnya ketek bulu belasan, berpindah di di kanan namun kali ini kita saksikan robot-kawal masih ada Renggo yang dibayang oleh Tusan mengarah kepada pelanggaran dan kami berkabur hadiah sore ini hari yang disediakan oleh sponsor utama kami, tapi Tampung Matang Jembang Tua. Siapa tahu sore ini hari hadiah akan mengalir kepada para penonton yang beruntung. Ya, kembali kita saksikan mobilis namun masih dibangani oleh warir penerjaan sama sekolah Boyi Haji Uthman. Haji Boleh Haji coba mengelakui dua pemain Berikan maksudnya tadi kepada kali ini Namun mengarah kepada pelajar Udah Ambil Alih oleh Mahira Yang bukan sudah mengarah ke tempat kepada Mughlin Tawar Satu empat dia coba lari Namun tidak saksikan bola tepat mengarah kepada Hafid Hafid punya jawang daripada PSJS yang menjabat sebagai keluar rumah Yang tidak tak tiga Si Ari Mughlin yang di sisi kiri masih tua rumah kali ini kita saksikan satu Empan Milani peradakan dulu siram Maksudnya kepada Mahdi Senegal atau Mahdi Sulaiman Langsung melakukan proses Kita saksikan begitu lembutnya Jatuh bola dalam perusahaan hamudat Biagawan Keluarga Muda Behati Usman Bekerjasama dengan Menteri Sawak Masih Menteri kita saksikan Berikan kepada kali ini Maksudnya kepada Rahmat Sawak namun tidak saksikan, masih dibayang-bayangin oleh Mahira apa yang terjadi, tidak saksikan, berani pertandingan langsung menuju pendek takut ya, kedua, kastan, mukrif pada tua rumah, lakukan pagar hidup, lakukan sudah mukrif namun masih terbuktur pada hidup, mana membuahkan tentang kembali didapatkan keluarga Mahmurah Ansuga Langsung lakukan melepaskan tembakan Namun saya memancang Didapatkan Hafidh penjagaan awal daripada PSJS dan Perkestranu Lakukan sudah Hafidh tidak saksikan kali ini Mula mengarah kepada Fahmi Namun kali ini terbaca Westawa Berpindah kepada Rego Masih Rego kita saksikan Kebelasan bekerja sama Dengan Mu'adil kami namun kita saksikan masih ada Pulkirap berpindah sisi maupun ke kiri masih keluar rumah umpan beda kepada Ibrahim Palsar kita saksikan masih TSC namun kali ini terbaca oleh Ramat Sawat sangat memanjak umpan diberikan kepada kali ini namun terlalu lama-lama terbaca kembali kali ini tawa kita saksikan dari luar rumah cukup sempurna Langsung lakukan kumpas remosan Mengarah kepada Mahdi Senegah Namun kita saksikan Mahdi begitu terburu-buru Dan tergesa-gesa melepaskan tembakan Menimbul tanah Kita saksikan masih melebar Di samping pendudukan Mahdi Staf zero atau kosong-kosong Yang kita saksikan Rahmat coba menyuduh Namun suri hari ini Mahdi Anak Bihati Hukman Bagi Anak Bihati Raihdo Bagi kita saksikan Bagi Bihati kembali terbaca Halo, tetap dibuka satu rumah. Namun kali ini pada ada Fahmi. Mencatari. Patitukan lagi yang Masih beangi Dulmi. Masih oke kita saksikan. Dan akan berikan umpan kepada Renggo. Perebutan masih terjadi antara Muhammad dengan Renggo. Namun kali ini datang membantu. Kali ini Rudi Cawat. Namun Tahan ubi melepas keluarnya kita petaka turnamen sepak bola haru latah yang pertama kembali kita saksikan yang tadi oleh Rita, <San -tunan> di sekarang. Buang, nah, nah, ya. Berikan Dulkira, yang sekarang mereka sudah yang bekerja sama masih berduka. Kita saksikan Rafałtof, masih dua rumah, coba mumpulkan para siksa Namun kali ini kita saksikan masih terpaka lukumi. Gatuhu pasu rosak, mengarah kepada itu Namun cepat terbaca oleh pemain orang muda. Kali ini rahmat kita saksikan, masih rahmat. Namun di belakang marah mengarah kepada siksa anak. Sangat agresif Rafałtof kali ini. Kita saksikan, yaitu Mahinda. Mala! Yang ini, bukan itu. Ini Ditarik sepak bola, dan dan demi kesenarai berlakuan mudah penuh demi kenyamanan atau kenyaman dunia pertama, kemarin mengajak para penonton ke dia kamer dari lapangan belum nampakkan hanya membuatkan kepan kita saksikan kali ini namun masih ada fahmi saat kembali mengarah kepada Fajar yang bekerja sama tadi sekali masih pelajar Fajar melepaskan tembakan namun masih terbukul Loh Kira, sekarang kita saksikan bekerja sama tadi sekali dengan Mahira namun masih terbaca mati Mahira, kita saksikan ke belakang Loh Kira coba melewati berpindah sisi kali ini kita saksikan namun semua dijangkau oleh pemain film Maksudnya kawan-kawan ini telah sudah Maksudnya tadi kita saksikan kepada Harry Berkata-kata kesehatan Dan bersendirian sama berikan kepada Tawa Kali ini berpindah maksudnya kepada Mahdi Maksud, Sulaiman Coba mengejar Namun kita saksikan bola pergi segera Meningkat mengarah kepada Ibrahim Pansar Tentu saja namun kali ini kita saksikan berapa otot Saiz Umpan saya masih terbaca belah berpindah Berkira yang berkerjasama dengan Mahira masih Mahira kita saksikan Ke depan Mahdudnya kepada Renko Nabi kita saksikan masih siapa yang ini? Pemain gelaran ufak Langsung melakukan satu Umpan Mengilap kembali di Sabtu oleh Mahdi Senegar Kita saksikan kepada anti dengan baik oleh Hamdan Dan ini kita saksikan berapa-apa Dua orang mudah kembali kembali merasih serangan lewat sisi kanan Berikan empat kedepan namun tidak ada teman Berkira Mahira Masih Mahira kita saksikan Siapa yang diberikan Pergataan Mahira Maksudnya Tadun Kepada Reza ini Tak namun kita saksikan Masih dua orang kita sekarang kuatir Bola lima kaki Syed Yang berkejar sama dengan boy hati Berpindah ke sisi kiri kita saksikan Kembali lagi kepada penyaku Usman di depan. Maksudnya kepada Fajar, namun bola mengarah kepada Ibrahim Pansar Rejannya sekarang cuba mengejar. Berikan kepada Mahira. Masih Mahira. Namun kembali terpaksa kita saksikan oleh Puhat Usman melesat ke tindak sisi kanan. Kembali di satu sehingga bola keluar lapangan pertandingan. Yang poin tuan rumah. Kali ini melebar ke samping kiri kita saksikan Maksudnya, kepada Mario, Ibrahim, Pansel, Zulkifli, ke depan kita, Tersuka Mario, melihat instrumen wajar sekarang, masih wajar, bukan satu mereka dipakai Nah, selamat datang kami ucapkan kepada panitia merupakan anggota dewan di Kota Kabupaten Natu Utara dan selamat menyaksikan partai final yang kami pertaruhkan di area terakhir turnamen sepak bola dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun tim PSPS yang pertama. Yang kita saksikan kali ini boarding sekarang bekerja sama dengan Rahmat Tama namun kali ini diboyangi Mahira di belakang Rahmat Berkerjasama datang sekali Kedasar Sikar dengan insan saya yang berkerjasama dengan kami ini Berpindah ke sisi dan Kedasar Sikar, Biyakir Masih keluar muda kali ini, kaki daripada sulmi Menempatkan tembakan yang kembali Kedasar Sikar, Rahmat Membutuhkan pembantu kemungkinan besar Rahmat bahwa juga tidak bisa melanjutkan pertandingan yang lebih di babak yang pertama Partai final kita saksikan Rahmat jalannya agak tanggung sedikit di Gamal bersama adik kandungnya kuang daripada keluar keluarga muda gantung tengah dan duduk kita pasukan kali ini kembali di sumber daya tadi oleh Zikri namun kali ini Bukal Lali Langsung berbang Mengarah kepada Mura Andika Kepada Bukal Lali Mati Mura Andika Kali ini Bukal Lali Berikan kepada kita berhati Kita saksikan ke depan berhati cuba mengejar pemain yang baru dimasukkan Kamal Namun kita saksikan Mati ada Rizani Yang bekerja sama dengan Burkiram masih Burkiram Berikan kepada Mu'arir Kita saksikan masih Mu'arir 149 memberikan Namun kita saksikan tidak ada fahmi Masih keluarga muda kita saksikan kali ini Yang mudah 4 ribu marah kepada berlaki usma tengah yang keluarga muda Kita saksikan masih berlaki Yang tidak bayangin pukiran Berpindah sisi kanan, kembali di sini sedang, berjalan di Kepten Kesebatan. Berkerjasama dengan Tawak. Kembali berjalan di Kepten Kesebatan. Berikan lebar ke samping kiri, Mahdi Sulaiman. Langsung melakukan proses depresi, namun tidak tak suka. Kembali terbatas oleh wajah, rendah para militer Kepten Kesebatan. Berjalan di Kepten lakukan juga. namun menara kita saksikan kepada pemain tua rumah kembali menunda. coba koreksi ulang oleh sisi kanan terbaca oleh Brent Panzer dengan berusaha kembali kepada kiri kali ini sisi kanan. namun pada kali ini tadi masih terbaca oleh Tigris dengan sisi kanan masih tidak berdaya namun kembali terbaca oleh Pochirat dengan berusaha kepada sisi kanan. sekarang berkira pekerja selama kali ini dengan buah adil berpindah ke sisi kiri maksudnya kebun calali tetap-tetap namun gagal ke dasar segar disumbuh oleh poin haki perhubungan mati kerjati Mahdi Senegal membuahkan lepada ke dalam untuk jalannya pertandingan masih babak pertama berakhirlah beroproton dalam pertandingan babak yang pertama Nah, kita berbayang ke muat Lanjut kita larahkan Pendengung mata kita ketika tengah-tengah pertandingan Kali ini, bulan-bulan Kembali coba melalui serangan lewat sisi kiri Dari perempuan cukup tajam kepada Bihak keu semua Namun kita saksikan Teman-teman, teman-teman, Kembali di saat tadi Oleh dikir Pemain PSG Ampuk kita berasakan Sabu-luan Bupa menyediakan hadiah bersama trupu kepada kita masih menunggu Siapakah suri ini hari yang menjadi satu pemain yang terbaik hadiah Siapakah yang akan meraih hadiah yang diberikan yang kita saksikan bila lalu Namun kembali yang oleh salah satu anggota dewan kita di RT Kecamatan Jaukaran yaitu wakil yang saat sekarang telah bersama kita di tempat kami melaporkan jalannya pertandingan kembali kami lakukan satu hadiah yang disepakati oleh salah satu anggota Dewan kita nanti akan terpilih menjadi pemain terbaik berarti itulah yang akan meraih atau akan merebut, akan dimerikan hadiah yang menyediakan oleh Bapak Nadir Salah satu anggota Dewan kandang di Kabupaten Atau Utara Berikan yang nah, berbahaya namun kita saksikan, mengarah Hamdan, ya, lakukan untuk Kita saksikan. Namun kali ini kembali fahmi. Namun kita saksikan, Lakukan sudah. Kita saksikan, sekarang Salah yang dibayangi oleh Saih. lakukan ya, kering bekerja sama dengan berkira berpindah ke sisi kanan namun kita saksikan kembali di sudut Sejak bola kira yang bekerja sama dengan ringgo kita saksikan di lapangan Belum padat ini ke mana lakukan peraman dengan bersama ya kita saksikan satu-satu berikan hambatan teman cepat kejar Dani kembali saksikan bola lakukan sudah kita tidak kenyataan menggunakan sahib Masih sahib, kita saksikan Yang diterapai ini Renggo Masih sahib, sahib ke depan Namun kembali terbaca Kali ini kita saksikan Kembali rupanya menonjah diberikan Masuk terbaca oleh pemain keluar rumah Berikan bola kepada ringo ya lakukan sudah Kita saksikan, namun mengarah kepada Muara Andika, yang dibayangi Tawa kita saksikan Terbentur Lakukan sundak namun kita patikan ditata-tati oleh Fahmi. Namun kali ini kembali diletakkan umpakan Rizal hadir. Mati cerpat oleh pemain Girona tidak. Kita patikan sepak cepat menyer, sepakkan diberikan ke depan oleh Hadi masuknya Kembali lagi pendek kepada bola. Itu Ronaldo bertingas di kiri umpan dari Fahmi. Cepat mengejar kita saksikan heading Ya sungguh saja pada demuari, kita saksikan kali ini. Berkira, namun masih tidak bayangi. Berita-bita kepada pembuka lari, namun kita saksikan hati ya, yang Anda bisa membuka Youtube lewat Hand Channel. Setia bersama kami mengikut jalannya pertandingan. Tunami hari lah tahun kelihatan selesai Sarawak, tembua kita yaitu namun kali ini Mulai oleh hos kami tadi keluar dimatukan namun dapat diselamatkan ya, oh, nah, oleh ahli oh. saja namun kembali didapatkan ya, oleh Inception. Ayo Kali ini kita saksikan Kira namun masih terbaca. Oleh main ke juga, maka kali ini ambil Ari kira bekerja sama dengan gue Lali lain tidak maksudnya rego Namun kita tetap fisikal rego nah, namun kita kan sudah berapa tempat yang diadakan Pemilikan orang dikauh memotongi Namun dibiarkan saja Nah kita sertikan Namun kita sertikan salah satu pemain Daripada PSG Terjatuh parah Terlalu ketika telah kami ya? Terjadi benturan tadi Juga Dengan pemain gerola muda Apa Yang pertama adalah berapa? Jadi kita satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, lima. Namun dalam masa yang agak lama berapa? Berita berapa? Berapa tu? Namun setelah beberapa lagi oleh berita isman dari gelaran kita. Ya kita. Kita tahu, sekarang Kita sekarang Langgol, langgol, langgol, langgol! Nah, kita setiap perbukaan mati di tadi hanya membuahkan ekorak kali oleh Mahira lakukan subah masih terbukur pemerintah Dora Muda namun kali ini masih PSJ ke Bola terbatasannya tadi udah pemain Dora Muda lagi kita persikapi pertandingan di Sumatera Timur Tengah mengarak kejurang tandang. hanya berjarak... nah, hidup tersebut, hidup terakhir, ke depan gawang, namun dengan untuk muda di kita pertandingan hari yang dimainkan kedua kebiasaan... tim Sampai demikian sekarang dengan pertandingan yang kedua? Apa yang kita harapkan belum bukan tiba Boyakul sumang sekarang bertindak ke kiri-kiri Masih di olah muda Sebelah kita saksikan Jadi suatu yang baru dimasukkan Berikan kepada Mahdi Sulaiman atau Mahdi Senegak Yang tidak bayangi suatu ketek sedasa Kita saksikan Mahdi meletakkan timbata Namun masih Terbaca oleh Farah Adika, Kalimun Renggo tak saksikan. Masih Renggo, kembali melepaskan tempatan yang cukup jauhkan di jangkauan harapan. Hanya membuahkan kenangan gawal kegulauan. Ia kita juga, juga, namun terbaca oleh Renggo, Basra dan Ambulan lain. Musawab kembali tidak malah dari kegulauan Fahdi. Yang mengangkat kejahatan daripada kegulauan berjahat. Yang menyatakan, partai bukan partai hina, kita sedang syarat pada tim PSGF Gapung Ceprani. Namun kita saksikan apa yang diharapkan oleh supporter PSGF Gapung Ceprani. Kita sedang sekarang, buku, buku, terbang kepada keluarga muda melakukan punggung cepat menerang kepada perhati satis sekali usman temi kebataan diarahkan kepada maja yang sangat memanjakan namun tidak saksikan masih kita pelangi reksanek yang melakukan namun kali ini kejam kami yang kenal kembali apa yang terjadi tenangan yang diberikan ke PSJ kita saksikan langsung dah dilalui oleh Pansar persida kita saksikan gol Buel Juli Bejarso sampai penjaga Rengo dua Kudir tidak buka pelanggaran menaruh atribut kita saksikan bola sifat sepenuhnya oleh tim lawan kepada seluruh penonton setia kami apabila pertandingan hari ini hadir beraksi teratur panitia langsung melakukan drama penutup jadi penonton mana diizinkan, mitra api yang tamang dalam lapangan pertandingan baik pun anjing ataupun yang kenal mit apabila pertandingan terputarannya api beri lantung kita melakukan sepak kita bolanya supaya kaget siap, siap untuk amankan pelatuk setiap atinya Contoh, pada putarannya terakhir ada putar api beri lantung kita bertakkan drama timasi untuk mereka pelatuk. Yang tamang dalam lapangan kita yang kita lancarkan Selamat menatuh Sekundang Tengkom Bersempat semula Nah kita tersesikan kali ini Kembali satu Kruasi lalu perpleksi Yang diberikan kali ini Renggau kita saksikan Menempatkan tempatan Namun masih meninggi datang Nistar Gawang Terutamanya pun Cikri Daripada ya, ke dalam Tunggung Ramuza ya. Nakutkan sudah Di semua perjalanan Cikri Namun kali ini mengerak Kepada murahan Gika ini surga mati Namun kita saksikan Kita saksikan Anda cepat keluar dari sudah harga Kita saksikan Berikan kepada Namun kita saksikan Kita ke dalam Kembali sudah Kita saksikan satu tangan bahan yang berjuang sama Dengan wakari Lakukan nah, kita pasika. Maksudnya kita berhati Namun kita Yang pemain luar juga. Lagi bertahan terkuat. Kali ini kita persikat dari di kiri melepaskan tembakan dengan kaki kiri namun kita persikat penangan Khalid telah melihat peluang hati di Jaya menuju Andika satu dia di kaki kiri kembali bola liar keluar dengan kepada Pak kiri namun kali ini hati kotak bola pemain luar masih berhati bola hati tetap melambayangi pemain luar rumah persikat berhati mengarah keboha melakukan saat sudah Fajar ya, Namun tadi kita oleh Kembali masih di jadi kita kepada Fajar Namun kita Yang terlepas Fajar Fajar Kembali kita saksikan Kita Kembali lagi pada kita pastikan kali ini, faham Ini selesai pulak aktif, terbatas kepad oleh Hass Belia kawal, kita pastikan makhluk senegak Dan kecerdasan empat melipat ke samping kanan Mereka lari, bukan lari Mereka yang dibayar payani, kita pastikan Namun gagal, mereka lari, kita tidak tersegak Kembali menghampikan, namun kali ini Mereka lari, bukan lari, masih yang dibayar payani, kita pastikan masih, cua rumah Pak Zekona Namun kali ini, bulan besi tak terkait jika untuk murah Terbaik lewat Osvato, Fatar, Mother께서, kumpul, понotong, Yang tanggung dalam lapangan pertandingan karena yang di dalam lapangan pertandingan Bisa menelakukan drama penghapus yang dapat